Hai, hai, hai, everybody! Welcome back to my channel. Kembali lagi sama gue di sini. Seperti biasa, nih ya, gue main di Catch of Olympus dan langsung aja di sini, gue spin-spin manja ya, di Turbo 20 kali ya. Di sini, gue main di batch 1200 nih ya. Kita coba pemanasan-pemanasan terlebih dahulu, ya, best Ya, oke, okay. di sini gue cuma bawa modal, ya, seperti biasa ya, 30 ribu. Gue main receh-receh aja. Nih. Ya Iseng-iseng lagi Iseng-iseng lagi ya Mudah-mudahan sih hari ini Hari uh, Keberuntungan gue ya Untuk bisa dapetin uang jajan nih dari si Uus Jatah gue nih Gue mau minta jatah sama si kakek Intil ya sayangnya Oke Sambil kita nyocok-nyocok ya. Dan BTW gimana kabar kalian Hari ini ya Semoga sehat-sehat selalu. Semoga aktivitas kalian pun juga semakin lancar nih ya. Dan buat teman-teman yang lagi nonton di sini pokoknya simak maksimal terus aja videonya. Jangan ada yang di-skip ya. Biar kalian gak ketinggalan untuk updatean terbaru dari gue kali ini. Oke, kita lanjut lagi untuk pola-pola selanjutnya. Di sini gue main di spin cepat 20 kali masih di bet yang sama ya masih di bed yang sama nih lanjut lanjut lagi aja kita tipis-tipisan aja dulu dan buat teman-teman yang pasti ya fokus aja ya kita main sesuai feeling nggak usah yang terlalu terbawa nafsu dan brutal juga mainnya santai aja enjoy aja dan pastinya juga buat kalian semuanya jangan lupa selalu sedia kopi dan duduk dulu biar lebih enjoy ya biar nggak tegang nggak sepaneng juga Oke, okay. punya oh, nggak usah khawatir deh ya. Rezeki nggak akan kemana ya? Asalkan kita, ya, mainnya juga nggak yang terlalu barbar gitu ya. Takutnya nanti malah rungkat karena kita kan di sini nggak tahu ya. Kita bakal dikasih profit atau sebaliknya gitu. Yang penting kita ya udahlah berusaha ya menikmati permainan ini. Ya kalian pun juga harus tahu resikonya setiap permainan pasti ada menang ada kalah. Ya, Oke? Okay? Uh, btw jangan lupa juga dibantu support channel ini ya sayang ya di like, komen, share dan di subscribe. Jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya ini paling penting banget ya buat kalian ya. Biar kalian tuh gak ketinggalan ya untuk Info-info uh, dari gue setiap hari ya, yang membahas juga tentang info pola gacor Olympus hari ini, ataupun surga gacor hari ini, atau apapun itu yang uh, ber uh, apa ya namanya membahas tentang slot gacor gitu ya. Entah itu bocoran info atau pola-polanya, pokoknya semua ada di sini. Jadi buat teman-teman jangan lupa di subscribe. Oke. Okay? Nice, lumayan tipis-tipis aja ya Dan pastinya di sini gue juga mau ngasih untuk bocoran RTP-nya nih buat temen-temen ya Saran dari gue sebelum bermain Kalau misalkan kalian pengen dapetin cuan yang oke okay hasilnya ya Pengen dapetin cuan yang lumayan Profit yang tinggi gitu ya Kalian juga imbangi ya Sama RTP slot hari ini ya Jadi buat temen-temen tuh cek dulu untuk RTP-nya Dari mulai yang terendah sampai atau tinggi nih kalian pilih yang paling tinggi dari situ kalian bisa pilih game-game mana yang lagi gacor hari ini gitu ya karena kebetulan di sini gue main di zavis pun juga di rt yang tinggi di kisaran 90 ke atas jadi buat temen teman juga harus seperti itu ya kalau misalnya kalian pengen dapetin profit yang oke okay, hasilnya kalian jangan lupa cek dulu untuk MVP Oke, okay. ya mudah-mudahan sih di sini gue bisa dapetin cuan. Setidaknya, walaupun kita nggak dapetin max win atau kita nggak dapetin jackpot, yang penting kita bisa dapetin profit ataupun dapetin cuan-cuan yang mantul ya kan? Oke, okay. maunya digaskan terus aja. Gue juga bakal spill di sini anjir, bakal kasih tahu di mana gue bermain yang pasti ini langganan gue ya. Ini tuh situ slot ee, banyak dicari ya di tahun ini dan pokoknya lagi rame ramenya nih makanya gue bakal spill tapi sebelum itu buat kalian yang lagi nonton juga di sini pokoknya jadikan tontonan ini untuk sekedar hiburan aja ataupun hanya untuk ya senang senang aja heaven heaven aja ya kita cari cuan tambahan oke okay. uh, pokoknya jangan pernah jadikan game ini juga sebagai pendapatan utama ataupun sebagai mata pencarian sehari-hari ya, ya. Oke okay, mantep banget nih ya baru aja gue menjelaskan dengan detail dan akhirnya di sini gue bisa dapetin cuan ya kan Aduh emang the best ya support dari kalian juga nih Ya oke okay, gue bakal langsung spill aja yang pasti di sini tuh situsnya juga aman dan gue bermain di situs yang resmi ya Ini terpercaya banget jadi memang bener-bener rekomendasi buat para sotermannya dan para maman-maman gue ya Oke langsung aja di sini gue bermain di situs permen 138 gajah makan permen gacor map oke okay, ya akhirnya dapetin sekitar gratisan nih kira-kira bakalan dapetin profit berapa banyak ya udah sih dapetin profit yang mantul nih Oke, jangan lupa seruput dulu kopi dan wujud ya biar lebih mantul ya kan, lebih enjoy. Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan juga untuk info-info menariknya di sini seputar video slot gacar yang mungkin bisa membantu untuk dapetin profitnya ya tentunya di permen 138. Ya semoga pola-pola di sini yang gue bagikan untuk kalian ya bisa bawa hoki juga nih besti Oke, okay. gaskan lagi. Gue juga sambil ngopi ini biar lebih enjoy ya Nggak tegang-tegang, nggak sepaneng juga Oke okay. Oke okay ya, memang belum beruntung juga untuk dapetin skater gratis yang hasilnya nantul Tapi overall sih oke, okay, karena gue udah dapetin tuan juga dan gue bawa modal receh ya yang pasti ini juga cuannya juga recehan jadi ya gue rasa juga udah cukup ya gue udah nggak sabar pengen nikmati hasilnya juga pokoknya thank you thank you sama so ya siapa teman-teman yang udah nonton di sini semoga enjoy pokoknya semangat terus tempurnya ya di permain 138 semoga kalian bisa dapetin kemenangan yang besar di sini ya oke okay. Gajian pamit dulu ya sampai ketemu lagi salam sensasional salam jackpot salam WD permen 138 tiga gajian makan permen gacornya oke okay, sampai jumpa bye.